so oh, you you bro banget cuy lupa lupa lupa Ya kita ke datang skin legendary terbaru Bro ya Ini dia Legendary GKS Mabru ya Mystic Hearts wih Mantep juga ya Menurut kalian gimana Mabru skin legendary GKS yang terbaru ini Mabru ya Wah GKS udah ngeluarin berapa legendary ya Udah lebih dari 2 Mabruk, 3 atau 4? Wah mantap sekali Yuk langsung aja kita review dulu bro. Udah oh, mau ke training mode Yap ini dia Legendary GKS terbaru kita bro. Oke langsung aja kita coba Roundsightnya menurut kalian gimana? Wah wow. Mantap sekali ya GKS ini sempat meta menjadi idaman Para pro player bro. Tapi nggak jadi idaman-idaman banget sih Cuma sebagian pro player aja Dulu tuh udah lama tapi sekarang tuh masih enak sebenarnya tuh. Damage-nya mah, Bro. Ini SMG. Tapi damage-nya jarak deket udah nyentuh 33, Bro. Ya, walaupun fire rate tidak sekencang SMG lain mah, Bro. Tapi tetaplah ini kebantu sekali dengan fire eh apa damage-nya mah, Bro. Kita lah. coba injak jauh. 24, 26. Ini ya, masih 4 hit lah ya. Masih pasti hit, 5 hit mah, Bro. Oke deh, langsung aja deh kita review keren kata. Let's go. Yuh bro cuy di dalam game. Nice, dapatnya hard point mah bro. Kita langsung saja ya. Lari cuy, Eh harus skip steam shot. Tapi soto okay lah mah bro. Dapat ya. Kita langsung taruh trofi aja di sini. Ya. Nice. Good job. Spon atas ya Spon atas, spon bawah Lu aman, gua amin Gak ada yang mau nginjek, lihat tuh Gak ada yang mau nginjek, teman-teman Siapa yang harus ngalah? Aku, aku tidak mau ngalah, aku Aku tidak mau ngalah Weh, Oce mati Wah, di depan situ juga ada dong, kaget Oce, bener Oke okay. Terus sana Masuk, masuk, masuk bro. Guys Sini ada orang nih dia tahu sini pak Wah sialan lu emang, lu bener-bener ya Hmm Hmm, raketoh. Like oh. Tiba-tiba ada musuh, aduh sayang banget tuh, Bro? Oke. Okay. ya maksudnya kalau battle sama UL oke tiga so lagi hmm hmm mana lagi musuhnya kita Trophy hmm oke mau berhenti jangan lupa setup ya kita setup aja hmm. jangan lupa setup kita mau tahan di sini lawat jadi Ampun, lu jadi bokong enggak tuh? Hmm, mantap. Jebro. mantap mabr, putiku mendewas sekali ini ya oh. Oh, oh. nice banget mabr langsung quick fix ya mana lagi musuhnya, eh shock arsi dibalik shock arsi ah oke, okay. reload lagi ya ilah, cpede banget mabr majuin kalian lihat tadi, itu aja sangat pede Tuh, baru setup nih. Hmm, gila, bro. Like, enak, toh. Lucu deh kalau reload ini senjata, mah, bro. Ada setting, gak? Ya. Nih, kalian gimana skinnya? Wih, keren, <tuk> skinnya. Nah, wajah suka sih. Woi. Hai. Woi the best. Menurut kalian dari semua GKS enaknya mana? Kalau GKS yang unicorn menurut aja kuning sih. wih, Harusnya ini enggak ambil nggak tuh? Pak lu enggak ada yang ngomongin jekin teman kita nih. Mati kan? Ini semua kerjaan temen gara locek yang menginjek mah bro ya. Udah mendingan lo aja gitu yang ngekat-ngekat. Kalian tuh di dalam aja ya. Kecuali kalian memang rollnya rusher ya kan tukang cut gitu loh nah udah menang yeah. the best ya ya yeah, maaf bro kita main search and destroy wih namanya orang indonesia nih wuuuh wow. skill skil skil aku cari paham nih ya kita santai dulu ya deh nafsu dong nafsu Di mana musimnya bro? Oh, sudah habis, jangan habisin dong. Waduh, udah Pak De, Pak De. temenku berarti jago ya kan? Sudah mulai lagi mah bro. Yuk kita kemit. Salam lekom. Salam lekom. <laughs> hmm. Seperti di kita cabut juga deh. Bro, ini orang bandel bener dah. Sakit bener dah, bro, bro. Ya, ah. nah, gue satu lagi masa. Nice. Ya lumayan lah ya, kill dua ya kan. Ya disyukurin aja, ma bro, ma bro. Gua mau pakai steam shot nih. Yuk, kita lihat kalau pakai steam shot. Uh, lari ke pesawat butuh berapa lama ya kan? Apakah cepat sekali gitu bikin musuhnya terkaget-kaget? Cuma tahu tau sih Tuh oh, musuhnya kaget sih Wah kaget <tuh> <tuh> <tuh> kaget Lajis, oh, lajis papa ada aja ide ideanya Tuh tau sih ya Allah Aduh kalah mah bro Wih, songong "Kali bro gila-gila, tapi bukan Ocha yang diginiin sih. Masalahnya itu aja, Ma Bro. Bukan Ocha yang diginiin." Aduh, ini kok banyak Terma sih, Ma Bro? ngasih Terma, dur-dur-dur ya. ya? Oh bro kalah lagi Ya tenang aja sih Karena Uca tahu Uca pasti bakal menang gitu jadi di kill berapa? 5 paling atas Kurang nih killnya, masa satu satu satu. 1 Masa gara-gara faktor GKS gitu loh Weh kita bingung mabro gak kelihatan mutunya. bismillah menang bismillah menang bismillah ayo wih kalah lagi kita mabro waduh dua tiga. Oca harus main santa atau gimana nih Ma Bro. Ya, walaupun oca sebenarnya udah pasti menang gitu kan udah pasti menang oca tau banget yuk oca masih ini nih suka greedy pakai steam shot ya namanya juga suka sama steam shot kan Mari kita cari orang lagi ya Kita repain gitu eh oh, nice sekali ma bro. Ayo, lagi, gas lagi, gas yes, lagi, gas Ya aduh <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Udah tahu kalah tadi ya. Kita lihat ma bro. uh, banget bro. The best eh. mas, <laughs> ya, mas, mas, ya. the Nah, kita lihat di sini bro. Oke. Okay ini kalau kalah maksudnya malu gitu, soalnya udah joget-jogetin kita ya kan nah, ma nah, udah joget-jogetin mah bro, ini kali ini Ocha bener-bener teamwork nih temen Ocha ya, sama Ocha juga, benar bener teamwork let's go coba lagi ya, Ocha bandel banget ah kena dong Uh, Mabru ngobrol, di keker dong ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, masih paling atas Teman ngobrol, bisa sih seni. Tanpa ngobrol, ngobrol, ya. Udah ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, tapi kalah, aduh kalah ini beneran kalah mah bro kalah ini musuhnya eh uh, banyak gaya sih nah, temen gue jadi jago tuh, ya kan mantep nih, Ya, ah, kalah yo iya. tapi aku cuman tetap MVP loh, gokil Ya ini mabur Gunspeed atau attachmentnya, silahkan dilihat mabur ya di ucap pake Integral Supresor, YKM Lightstock, stock, Lacer Tactical nih yang ketutupan sama cam, Selanjutnya ucap pake round x Magazine Dan yang terakhir, granular Grip Tap mabur ya Menurut kalian gimana ini ya? terbaru kita Uff ini pada gacang kan nih? <guluh> ya mabru kayak gitu aja nonton video kali ini mabru. Makasih banyak udah menonton. Jangan lupa like video ini mabru, Subscribe channel Ocha. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha Dizet mabru. Dan yap, see you mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.